Yo yo yo yo, oke okay, mas bro, bro, bro, oi, mas bro, subscribe dong, maksa banget sih. <tik> <tik> <tik> TV, selamat menonton. buat Kalau mau marah sampai ngantuk, Sabisa po kita. Ya paling yang gersah nah. hmm? Kamu lur, kamu api kok lur? Bersiap untuk apa? lagi sedih tuh orang kebetulan gue masker, masuk arah yang berbucu ini gue maskernya. Ini itu apa? Api ini. Jangan gersah terus Oh ini aku merawang gersah Oh semampir datang. Oh yang gersah karung alamun Jaksan dulu Ya terus semampir mencubatan Itu yang kaya ongol lho Tak kayak badan, nah, mudik baju setengah jengkel, penting nyaman.